Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Lumin akan memberikan informasi menarik yang terbaru seputar idola kesayangan kita Ke pertama persahabat, ya ada momen spesial banget nih untuk kita semua di lokasi syuting JWB Perhatikan persahabat di posisian ini, wow, Masya Allah banget ya kakak Bilal ini baik banget Baru syuting aja, tentunya sudah ngasih transport ke Bang Adin ya, Masya Allah luar biasa ini berkat tentunya kita semua yang selalu mendoakan mudah-mudahan Leslar selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan Amin dan kita lihat juga persahabat ya di sini ada banyak komentar yang diberikan yakni dari akun yang T underscore kanyar. Alhamdulillah itu namanya rezeki bang disyukuri saja transportnya katanya tuh masalah banget ya ini berkat memuji suara kakak Rizky Bilar yang lebih bagus daripada istrinya, kata tuh. <laughs> Emang cute banget ya, masya Allah. Dan di sini juga ada komentar lain diberikan dari Anggun Acha Airani. Masa si bang suaranya bagus dari suara istrinya, bikin ngakak aja nih, masalah banget ya. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya, ada unggahan spesial terbaru di channel YouTube-nya Leslar Entertainment yang baru saja mengunggah sebuah postingan video ketiga kolaborasi bersama Rudi Salim, persahabat yang Momen ini diunggah oleh akun virus.leslar. Perhatikan. Kakak Bilar di sini sedang pingsan bersahabat ya, tetapi Bunda L di sini sangat khawatir sekali dengan kakak Rizky Bilar. Bersahabat ya, perhatikan tidak OSI kejora. Tentunya ini khawatir banget ya masya Allah. Tentunya mudah-mudahan saja rumah tangga mereka berdua ini selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik tentunya nampak khawatir terlihat dari ekspresi dan tentunya tingkah dari dari kecil yang sangat khawatir banget ya kepada suami tercintanya Masya Allah kita lihat juga di kalimat Gansan yang dituliskan oleh Bu Fir Masya Allah Bunda BBL nampak khawatir banget saya ya kalian kesayangan finishingkan kalian gimana kelanjutannya Jones YouTube Lennar Entertainment sekarang yuk sahabat yang belum mampir Tentu silahkan mampir ke channel youtube nya Entertainment Karena sudah di outside video terbaru Kolaborasi bersama Rudy Salim Ada juga komentar yang diberikan di postingan tersebut Yakni dari Akun Instagram Santi8171 Mengatakan di kolom komentar Bau-baunya si prank Semoga aja ya prank kakak mengerjain bininya Katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akun Marlina Fanti, mengatakan di kolom komentar giliran Korudi nyuruh bawa pulang mobil dadak siuman tuh papa bilar. Bikin banyak aja memang ya, persahabat Mudah-mudahan saja idola kita ini selalu diberikan kesehatan. Tentunya kita mendoakan selalu terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar terbaru, selanjutnya persahabat ada sebuah postingan. Wow, Masya Allah banget ya Malam hari ini ada ayah Kejora dan keluarga besar dari LSD di rumah Leslar Ayah Kejora sedang nyanyi persahabat ya diiringi piano oleh Bang Valdi Akbar Wow, kejutan banget nih untuk kita semua Masya Allah, keren banget, mantap banget ya suara Ayah Kejora Antas saja dedek last Sekarang sudah menjadi bintang Ternyata, Ayah Kejora ini the best banget suaranya Masya Allah Dan kita lihat juga keunggap berikutnya Perhatikan, tuh gemas banget Akhirnya muncul juga nih, Bumil cantik malam hari ini Yang sedang tentunya duduk santai Makan Els. Buah dan ditemani oleh bala-bala, masya Allah, banget ya. Dan tentu ditemani oleh sang ibu tercinta, Mama kecorak Di sana ada tuh, wow, <laughs> cute banget persahabatan sepertinya sih sedang buka puasa. Katanya, perhatikan juga nih di sini, sebuah kalimat yang dituliskan lewat KFC oleh Family dan wah, dede habis masak nih, anak tuh gorengan dan es buah. Kita lihat juga di kolom komentar, Dahliah satu mengatakan, menu buka puasa Senin ini mah kan mama rajin saunya tuh. sahabat ya, Alhamdulillah idola kesayangan kita selalu saja mencontohkan yang baik, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru.